Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Joko Estiono Di kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan tentang oh, Bagaimana membuat oh, Membuka Gmail Tapi Jaringan internetnya lambat Yang pertama adalah Bapak Ibu oh, Membuka Gmail Bapak Ibu yang sudah dibuat caranya diklik ini klik kanan kemudian buka link, link tab baru nah nanti otomatis akan terbuka di tab baru ini dilihat jaringan internetnya sangat e, lambat kita bisa membuka Gmail tersebut. Jadi tidak harus jaringan internet yang cepat, lambat pun kita bisa. Nah ini sudah muncul, kita klik Muat HTML biasa. Di sini diklik saja, klik, klik kiri, nanti akan terbuka. Nah ini otomatis sudah terbuka Bapak Ibu, jadi kalau misalkan kita mempunyai jaringan internet yang lambat Kita tetap bisa membuka Gmail dengan yang sudah tadi saya sebutkan cara-caranya Mungkin itu saja Bapak Ibu Uh, dari saya kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih